sedikit memberi pesan kepada teman-teman yang sedang asik ya terutama di dalam penulisan proposal apa yang perlu dipersiapkan sudah berkali-kali saya katakan bahwa kalau Anda ingin menulis proposal maka bahan untuk menulis proposal itu harus dipersiapkan terutama untuk menentukan ada masalah apa di dalam subject meter yang saya ajukan ini misalnya Ibu ini berbicara tentang gastronomi tentunya ada masalah apa ini di gastronomi Pak Bambang berbicara tentang arsitektur gereja ada apa di dalam arsitektur gereja ternyata ada persoalan sinkronisasi dengan kebudayaan lokal ada masalah kontroversi juga juga ada masalah harmoni yang ada di situ dan itulah yang akan dikaji juga Pak Yayan berbicara tentang identitas kebudayaan di Bayumas misalnya. Maka yang dibahas sudah barang tentu persoalan-persoalan desakralisasi atau profanisasi. Kemudian juga persoalan menyangkut barangkali ada komodifikasi. Karena adanya globalisasi. Ya hanya persoalan-persoalan itu aja yang dibahas. Tidak usah kita kemana-mana. Pak Ari misalnya tentang kris. Ya keris dalam hubungannya dengan kerajaan, dengan raja, dengan para si pembuat keris, tapi juga dengan masyarakat. Bagaimana para agensi ini melakukan uh, pergulatan di dalam uh, keris ini? Jika kita sabit materinya akan dilihat apakah terjadi konflik-konflik, apakah terjadi ya satu pergulatan yang ada di sini itu yang akan dibahas. Dan juga kebetulan saudara. Panji Sukma juga menulis tentang keris dan belum ditemukan kira-kira apa yang ditulis hafiz meter di dalam keris di era milenial ini ya masih dicari semoga cepat bertemu dan juga saudara Rudy ya, yang menulis tentang heritage. Yang dia merasa bahwa heritage ini merupakan sesuatu yang potensial untuk dijadikan daerah tujuan wisata. Lalu strategi bagaimana yang paling uh, efektif agar supaya heritage memang sebagai daerah tujuan wisata dan menghasilkan devisa bagi negara. Kemudian juga masalah privatisasi oleh Pak Suparyadi. Yang mana, bagaimana ini privatisasi muncul dari sejak Belanda sampai sekarang Dan siapa sesungguhnya yang bermain di dalam privatisasi Dan sebaiknya bagaimana di dalam pengelolaan air Ya, di tanah air Ya, sebagai berkah dari ilahi ini Tidak digunakan semena-mena tapi digunakan untuk penceteraan bagi umat manusia Dan masih banyak yang lain dari uh, mahasiswa yang saya bimbing Dan semoga cepat menulis proposal dalam 1-2 minggu ke depan Dan Anda maju ujian proposal Selamat berjuang Sampai bertemu di ujian proposal ini Bye, ciao,